<tuh> <tuh> <tuh> lah, toh, lu kenapa? Huh? Iya nih, cumi lu kelihatannya bahagia, abis menang main slot ya. What? Bahagia, bahagia, nangis. Oh alah kasian i tonggos tunggus kok nangis. Oh. Emang ada apa tuh? Sini, lu cerita aja sama kita. Kali aja kita bisa bantu. Wah, <Klaluan> gua, gua sedih, guys. Huh? Gua dipermalukan sama guru di sekolah gua, guys. Dipermalukan. Enani? Iya, guys. Kalau gini ceritanya sih gua malah sekolah lagi oh. Kok bisa sih? Coba Lu ceritain detailnya gimana Nah gini Ini Terjadi pas pelajaran Bahasa Inggris gua disuruh sebutin nama benda Pakai bahasa Inggris Terus lu jawab apa? Ya gua jawab Kunci Inggris What? Tapi gue malah diomelin. Oh. Lah, kok malah diomelin? Karena bener, ih kunci Inggris. Nah, makanya yang gua kesel tuh pas giliran si Opai, teman sebangku gua. Dia disuruh sebutkan salah satu elemen pakai bahasa Inggris. Terus dia jawab apa? Dia jawabnya air. Eh, tapi anehnya dia malah dipuji-puji iya apaan sih tuh guru Gak jelas banget deh deh Kan jelas-jelas air itu bahasa Indonesia Kalau bahasa Inggris tuh watermelon Eh dasar guru pilih kasih Mending lu pindah sekolah aja deh tolu Iya bener Tuh guru kayaknya singlet deh Iya guys tapi belum selesai sampai di situ. Abis itu, tuh ibu gurunya belum puas siksa gua. What? lah, emang kenapa lagi? Tiba-tiba gua disuruh bikin kalimat menggunakan kata sifat dalam bahasa Inggris, tapi gua malah dihukum. Lah, kok bisa? Emang apa kalimatnya? Kalimatnya... My teacher is stupid Tapi gue malah dihukum guys Disuruh lari keliling lapangan Sedih deh Lah, kok malah dihukum sih? Kan itu bener Kalimatnya dalam bahasa Inggris Iya nih Dasar guru kok gak kompeten Tuh kan, makanya Sekarang gue mengalami depresi dan mental illness Gua dah males menjalani hidup ini oh. Ih, kasihan Kalau kayak gini sih Kayaknya lu butuh healing Iya nih, kayaknya gua butuh healing Tapi sama siapa ya? Ih, kebetulan banget Kita berdua mau healing nih Lu ikut kita aja Wah, beneran Kapan nih? Ya sekarang lah Wah, ikut dong By the way, mau kemana nih? Gunung apa pantai? Udah Lu jangan banyak tanya Pokoknya Ikut aja Oke, oke Healing sih, healing Tapi Dah lah, males jelasinnya juga Everyone.